Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberi kepada kita nikmat hidup Di hari terbaik ini Dari tujuh hari Dari hari-hari bumi Maka hari Jumat Adalah hari terbaik terbitnya matahari Hari Jumat Adalah hari raya kaum muslimin Hari Jumat adalah hari anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Hari Jumat Hari istimewa bagi kita Siapa yang diberi hidup Di hari istimewa ini Maka telah diberi nikmat besar Kita saat ini Merasakan kebaikan besar ini Hidup kita Hidup untuk beribadah Ibadah kita untuk kita tegakkan secara berjamaah di tempat terbaik di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala inginkan kita berada dalam majlis ilmu. Inginkan kita berada dalam raudhah miryadil jannah, Aman dari taman dari taman-taman surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Saya ingin mengingatkan diri saya Dan kepada jamaah Akan Pentingnya Melakukan beragam amalan Beragam kebaikan Di bulan sya'aban ini Untuk Menyambut Bulan tak tertandingi Bulan Penuh berkah Bulan penuh rahmat Bulan Pembebasan Dari api neraka Bulan Terangkatnya amalan Derajat dan kemuliaan hamba Dengan sehebat-hebatnya Bulan Yang awal sampai akhirnya Terbuka pintu-pintu surga Dan tertutup Pintu-pintu neraka Bulan Ramadan Mempersiapkan amalan Untuk memasuki Ramadan Adalah Cara berfikir, orang yang berakal. Cara berpikir orang-orang yang hebat. Melakukan beragam amalan, memperhebat amalan sebelum masuk Ramadan adalah tanda dari tanda-tanda ketakwaan. Tanda dari tanda-tanda kita terpilih untuk meraih kebaikan besar di bulan Ramadan. Kau muslimin dan muslimat Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hidup kita Secara umum Di bulan manapun Di hari apapun Hidup kita Sebagai hamba Allah Sebagai umat Muhammad Alayhi salatu wassalam Dan sebagai kaum muslimin Adalah hidup untuk beramal Hidup untuk beribadah Sehingga Berada di bulan apapun Ramadan dekat Ramadan jauh Maka hidup seorang muslim Adalah hidup untuk beramal Hidup seorang muslim adalah hidup Untuk beribadah Hidup seorang muslim adalah hidup Untuk menapaki Mengikuti langkah-langkah Baginda Rasul Alaihissalatu wassalam Hidup seorang muslim Kapan dan dimanapun juga adalah Bagaimana mewujudkan keislamannya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Jangan coba-coba meninggal Kecuali kalian hanyalah sebagai seorang muslim Perhatikan kalimat muslimun Kecuali kalian adalah Muslimun Muslimun kata sifat Orang yang Islam adalah sifatnya Orang yang Islam adalah ilmunya, keyakinannya, perbuatannya, pekerjaannya Dan terus-menerus dilakukan Islam itu Sampai menjadi sifatnya Yang meninggal dalam keadaan seperti ini Maka dijamin pasti selamat tetapi keluar sebagai seorang muslim Maka dipastikan Pasti celaka Karena itu Dalam keadaan apapun juga Maka Perbaiki seluruh makna keislaman kita Perbaiki seluruh Bentuk keislaman kita Perhebat dan nampakkan Seluruh perkara-perkara Yang menunjukkan kita adalah muslim Hamba Allah umat Muhammad alaihi salatu wassalam dan sebagai seorang muslim Sebelum kita lanjut lebih jauh Mari saya mengajak Jamaah seluruhnya Untuk membaca Dikir pagi dan sore Yang Kalau kita baca ini Maka menunjukkan Keislaman kita sangat baik Kalau kita pelihara ini Maka menunjukkan Keislaman kita sangat hebat Kalau kita Memahami makna kalimat ini Maka menunjukkan keislaman kita Keislaman yang berada Dalam derajat yang sangat luar biasa Bacaan pagi dan sore Raditu billahi Robba, Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya Sallallahu alaihi wasallam Nabi alaihi salatu wasallam bersumpah Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersumpah menegaskan bahawa siapa yang membaca ini la akhudannabi hatta udkhila bihil jannah kata nabi sungguh betul-betul pasti saya akan ambil tangannya kemudian saya bawa sampai masuk ke dalam surga nabi tidak akan lepas orang yang baca kalimat ini raditu billahi robba saya ridah Islam saya ridho Allah satu-satunya yang saya sembah tidak yang lain. Wabil Islamidina saya ridho Islam adalah jalan hidup saya, agama saya, pedoman saya dalam berfikir, dalam bertindak. Dan saya ridho Nabi Muhammad adalah nabi saya, panutan saya, ikutan saya. Yang ingin saya ingatkan secara singkat di sini Bahawa kalimat ini jamaah Kalimat pernyataan ridho Dan ridho itu di atas cinta Sementara cinta itu memerlukan ilmu Memerlukan keyakinan Memerlukan pembenaran Memerlukan perbuatan Dan kapan perbuatan itu semakin hebat Semakin kita sungkai Semakin kita luar biasa menyenanginya Lahirlah cinta terhadapnya Sementara kalimat ini di atasnya itu ridho terhadapnya. Raditu billahi rabbah. bukan sekedar, bukan sekedar saya meyakini Allah satu-satunya yang saya sembah. Bukan sekedar saya beribadah kepada Allah, tidak yang lainnya. Bukan sekedar mencintai Allah sebagai satu-satunya yang disembah, tetapi ridho Allah satu-satunya yang dia sembah. Keridaan terhadap sesuatu berarti sangat dan sangat mencintainya dan betul-betul membenci yang lainnya. Tidak perlu terhadap yang lainnya itu ridau terhadap sesuatu dan kita diharapkan mengucapkan kalimat ini. Wabil Islam dina dan Islam sebagai agama pedoman hidup, panutan kita. Aturan kita, langkah kita Betul-betul di atas Islam Di atas Quran dan Sunnah Di atas petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Di atas firman Allah Apa sabda Nabi Di atas pedoman yang sangat jelas Yang Nabi pastikan Pasti selamat selama berpegang di atas dua ini Dan pasti celaka ketika keluar dari dua ini Ini jamaah memerlukan keridaan terhadapnya dan tidak akan rida terhadap Islam Kecuali harus betul-betul dia pelajari Dia pelajari dan terus dia pelajari Dia dalami dan terus dia dalami Dia cermati dan terus dia cermati Dia yakini saat terus dia yakini Terus dia amalkan Dia dakwahkan Terus sampai dia cintai Islam Dan bacaan kita bukan sekedar cinta Tapi bagaimana meridahi Islam Yang dengannya kita betul-betul sangat mencintainya dan tidak memerlukan apapun juga Jalan apapun juga Selain selain Islam Demikian Wabi Muhammadin Nabiya Kita ridah Nabi Muhammad alaihi wasallam sebagai Nabi kita Sebagai Rasul kita Sebagai panutan kita Maka kalimat ini jamaah Kalimat yang mengharuskan kita Untuk menjadikan beliau Bukan sebagai orang yang kita cintai saja tetapi orang yang betul-betul kita ikuti karena cinta Orang yang betul-betul kita ikuti berada di belakangnya karena cinta Sampai karena ridha Yang dengannya kita betul-betul membenci segala petunjuk Segala ucapan, segala perbuatan Bahkan keyakinan kalau tidak ada petunjuk dari baginda Rasul alaihi salatu wassalam ini pendahuluan singkat untuk memasuki materi amalan-amalan terbaik untuk menyongsong menyambut Ramadan pendahuluan ini memahamkan kita Bahawa apapun amalan itu maka harusnya mengarah kepada tiga ini Semakin mencintai Allah dan Allah satu-satunya yang diridui sebagai sembahan Semakin mencintai Islam dan Islam satu-satunya sebagai agama, pedoman hidupnya Semakin mencintai Nabi Muhammad AS dan beliau jadi satu-satunya yang diikuti Petunjuknya, amalannya, pembenarannya, sunnahnya Kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan sya'ban Adalah bulan Yang sangat baik Untuk mempersiapkan persiapan terhebat menyongsong Ramadan Di antara amalan yang terbaik Yang siapa yang mampu mewujudkan amalan ini Maka dia akan menjadi manusia terbaik Adalah Sikap terhadap Al-Quran Nabi alaihi salatu wassalam bersabda Khairukum Man ta'allama Al-Quran Wa'allam Khairukum Yang paling baiknya kalian Ini bukan sekedar baik Tapi yang terbaiknya kalian Kata Nabi Adalah Man ta'allama Al-Quran Siapa yang mempelajari Al-Quran Mempelajari Al-Quran, dia pelajari betul Al-Quran, dia dalami Al-Quran, dia jadikan Al-Quran pedoman hidupnya, cahaya hidupnya, ruh dalam kehidupannya. Wa al dan dia mengajarkannya. Dia pelajari ta'ala dan dia ajarkan. Maka tidak ada yang lebih baik dari ini, kecuali yang lebih baik ilmunya dan lebih baik pengajarannya terhadap Quran dari dia. Apalagi di bulan sya'ban Apalagi Mengkhususkan diri menyambut ramadhan Bulan ramadhan bulan apa? Bulan quran Syahrul ramadhan Unzilafihil quran Bulan ramadhan bulan Yang padanya diturunkan al quran Kalau orang mau bersiap Masuk ke bulan ramadhan Maka persiapan terbesar Yang harus diupayakan adalah bersiap bersama Quran sebab bulan Ramadan adalah bulan Quran itu keistimewaan khusus-khusus Ramadan bersama Quran ada malam terbaik di bulan Ramadan malam Lailatul Qadar kenapa jadi terbaik kenapa jadi terbaik beramal di dalamnya jadi berkah betul lebih baik daripada seribu bulan Kenapa Sebab malam itu Malam turunnya Al-Quran Mungkin ada yang tanya Kenapa dia jadi malam turunnya Al-Quran Bukankah Al-Quran turun Di banyak waktu Di banyak hari Di banyak bulan Sampai puluhan tahun 230 tahun turun Al-Quran itu Kenapa hanya disebutkan malam Ramadan Lailatul Qadar Maksudnya, malam turunnya Al-Quran ke langit dunia Al-Quran turun ke langit dunia di malam itu Sehingga jadilah malam itu malam penuh berkah Kalau demikian, hebatnya itu Al-Quran Karena mampu, karena Al-Quran menjadikan malam itu malam penuh berkah Hanya karena turun padanya yang selanjutnya Al-Qur'an turun ya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan turunnya yang tidak ditentukan kapan waktu harinya terus sampai wafatnya baginda Rasul alaihi salatu wassalam jadi kalau malam Lailatul Qadar sangat hebat yang disebabkan karena turun padanya Al-Quran Maka adakah orang yang mengarahkan Maka adakah orang yang bisa mengalahkan Orang yang menerima Al-Quran ke dalam hatinya Mengukuhkannya dalam dadanya Menjadikannya kehidupannya Dan mengajarkannya ke tengah masyarakat Adakah lebih baik darinya? Tak ada Nabi sendiri menegaskan Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah banyak ulama, ketika masuk di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, itu menghentikan aktivitas-aktivitas yang membuat dia bisa terlalaikan dan fokus mentadaburi Al-Qur'an. Di antara mereka disebutkan. Kalau masuk bulan syaban, bukan Ramadan. Kalau masuk bulan syaban, maka dia sudah tutup tokonya Mau apa? Fokus Baca Al-Quran Tadabbur Al-Quran Tirawah Al-Quran Padahal belum masuk Ramadan ini Dia sudah siapkan betul Amalan Quran ini Kenapa jamaah? Ia Sebab yang terhebat Terbesar saat kita Masuk dalam badan adalah Bagaimana memiliki Meraih ilmu-ilmu Kebersamaan Dalam makna dan kedalaman Makna bersama Al-Quran Ada istilah Dari para ulama Ini dikenal di kalangan para ulama Bulan Sya'ban, Syahrul Qurra ini penamaan untuk bulan syaban Syahrul qurra Bulannya para penghafal Bulannya para pembaca al-quran Bulannya para qari Itu diistimalkan itu Bulan syaban syahrul qurra Sebab apa? Dalam pengalaman hidup kaum muslimin Dari para sahabat Murid-murid sahabat Terus seperti itu yang dilewati oleh para ulama, mereka itu betul-betul menghidupkan Al-Quran di bulan Syawal. Yang menghafal memperhebat bacaannya, hafalannya. Yang membaca memperhebat bacaannya. Yang murajaah hafalan memperhebat murajaahnya. Yang mentadaburi Al-Quran betul-betul menghebat memperhebat tadaburnya. Semuanya melakukan upaya bagaimana dekat dengan sedekat-dekatnya bersama Al-Quran. Ini di bulan Syabat. Untuk menyongsong masuk Ramadan bersama Al-Quran. Oh luar biasa. Kalau sudah masuk Ramadan dengan persiapan seperti ini. Dia akan menjadi manusia betul-betul terbaik. Mari jamaah. Apa yang biasa di bulan Ramadan. Kita bersama Quran. Mulai di bulan Syabat. Agar supaya Ramadan kita menjadi Ramadan lebih baik lagi Sedikit ilmu Agar supaya bacaan Al-Quran lebih baik dari bacaan sebelumnya Satu Baca Quran dengan kesiapan hati Siapkan hati Bagaimana kesiapan hati? Baca Al-Quran dengan hati penuh kerinduan kepada Allah Baca Al-Quran dengan hati penuh harap terhadap pahalanya Baca Al-Quran dengan hati siap menerima ilmu-ilmunya Tidak ada penolakan terhadapnya Baca Al-Quran dengan hati takut kepada Allah SWT Baca Al-Quran dengan hati yang betul-betul meyakini Seluruh kandungan Quran adalah hidupnya Ruhnya, cahayanya Baca Al-Quran dengan hati Betul-betul membesarkan Quran ini Siapa yang membaca Quran Dengan hati seperti ini Maka setiap hurufnya Setiap hurufnya, jangankan setiap Katanya, jangankan setiap ayatnya Setiap hurufnya Akan berbeda dengan huruf-huruf Bacaan yang lainnya jamaah. Perlu keyakinan Perlu ilmu ...perlu keimanan dalam membaca Al-Qur'an. Samkan hadis Nabi. Lihat hadisnya Nabi. Aktsaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha. Kebanyakan munafiknya, kebanyakan munafiknya umat ini adalah qari qari'nya. Ini hadis sahih. Kebanyakan munafiknya umat ini adalah kori-korinya. Sebab kebanyakannya mempelajari Al-Quran sekadar apa? Mau dianggap sebagai kori? Mempelajari Al-Quran mau apa? Sekadar mau dianggap bajik natau bacaan bagusnya bacaannya? Sampai perlombaan Al-Quran apa yang dicari? Gelar kori yang dicari? Sampai-sampai orang belajar Al-Quran tidak mau peduli Kandungannya lebih dalam Yang dia mau peduli adalah Bagaimana cara membacanya yang bagus Bagaimana cara membacanya yang enak Bagaimana cara membacanya Itu saja Bagaimana iramanya Memperajari Al-Quran jamaah Bukan ke situ maksudnya, keindahan bacaan itu hanya satu dari upaya bersama Quran. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana benar bacaannya di atas tajwid, dan lebih harus adalah bagaimana memahaminya dan meyakininya. Lebih harus lagi adalah bagaimana mengamalkannya, merealisasikannya, bagaimana menyampaikannya kepada umat. Lihat, Nabi bilang apa? Siapa yang terbaik? Khairukum yang paling baiknya kalian adalah mantahalam Al Quran yang mempelajari mengilmui Quran, wa allamah dan mengajarkannya, bukan sekedar baca. Jadi baca Al Quran hati siap, sarket muliakan. Yang kedua, pasang pendengaran. Pasang pendengaran Apa artinya pasang pendengaran Pahami maknanya Apa artinya pasang pendengaran Siap menerimanya Yang ketiga Fokus dan hindarkan diri Dari penghalang-penghalang Jangan baca Al-Quran Sementara pandangannya ke sana kemari Air tidak masuk itu Sebab kapan kita terfokuskan terhadap yang lainnya, maka pasti yang dibaca itu keluar. Sebab apa? Hati hanya satu. Hati itu hanya satu. Kalau mengarah ke satu, maka di situ saja. Kapan berpaling ke satu, maka ditinggalkannya. Harus fokus. Mana dalil tiga ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innafi dalikaladikra, liman kana syahid. Sungguh Alquran ayat-ayat Allah itu betul-betul akan menjadi perkara besar, kebaikan besar, pengingat yang hebat liman kana lahu qalb bagi mereka yang mempunyai hati. Ini satu. Awalqasama dan dia pasang pendengarannya. Yang ketiga wahwa syahid, dia hadir tidak terlalaikan. Kemudian, baca dengan tadabbur. Fahami maknanya, Selami mutiaranya. Raih kebaikan-kebaikannya. Jangan semangat kita membaca bagaimana tamat. Hei. Saya mau baca Al-Quran. Saya rupa kenapa? Saya rupa patam lagi. Sekedar bagaimana tamat. Itu keliru cara membaca quran Tamat Al-Quran bagus Tapi tamat di atas Tadab bur Tela'ah Kita baca Al-Quran Pahami satu ayat Pahami satu ayat mengerti makna Memahaminya, meyakininya Al-Quran itu apa? Pedoman hidup, Bisa jadi pedoman Tanpa makna, tanpa ilmu Tanpa memahami kandungannya Al-Quran itu apa kata Allah? Cahaya, Bisa jadi cahaya Kalau hanya sekedar bacaan Al-Quran itu apa? Santapan kita. Kekuatan kita. Bisakah jadi kekuatan? Kalau sekadar membaca. Al-Quran jamaah adalah Syifa penyembuh dalam kehidupan kita. Bisakah menyembuhkan penyakit kita? Sementara kita hanya tahu wajah. Harus cermati maknanya. Ini yang pertama. Sambut Ramadan. Di bulan Syaban ini Bersama Al-Quran. Dengan bacaan yang benar Tadabbur dan seterusnya Yang kedua Sambut Ramadan Di bulan Syaban ini Sebagaimana Nabi Salatu SAW Menyambutnya Nabi berpuasa di bulan Syaban Dalam sebahagian riwayat Mengatakan Nabi berpuasa Seluruh syaban Itu ada kalimatnya Seluruh syaban Ada juga haditsnya Nabi Tidak berpuasa seluruhnya Ada satu dua hari tidak yeah. Ada juga haditsnya Nabi Nabi larang menyambung syaban dengan Ramadan Para ulama simpulkan Seluruhnya ini Kalau begitu Nabi berpuasa sebanyak-banyaknya di bulan syaban Seolah-olah seperti seluruhnya Berbanyak puasa di bulan sya'aban. Puasa di bulan sya'aban jamaah minimal satu. Ini minimal satu. Menyelamatkan kita dari kelalayan. Nabi ditanya, kenapa puasamu di bulan sya'aban sangat banyak? Kata Nabi, bulan sya'aban, bulan lalainya kebanyakan manusia. Lalai kebanyakan manusia. Mau selamat dari kelalaian, Berbanyak puasa Yang kedua Bulan Syaban iya. Kenapa Nabi berpuasa banyak di bulan Syaban Kata Nabi Bulan Syaban Bulan amalan-amalan soleh diangkat ke atas Dan sehebat-hebat amalan kita yang terangkat adalah puah, puasa Yang ketiga Bulan syaban itu Nabi perhebat puasa di dalamnya Karena kata Nabi Oh hebohan Saya mencintainya Saya suka berpuasa Di bulan syaban Sebab saya mencintai Amalan saya terangkat Dalam keadaan berpuasa Jadi berpuasa Karena Nabi mencintai Semakin sejalan cinta kita dengan cintanya Nabi Semakin sejalan cinta kita dengan cintanya Nabi Maka apa? Semakin dekat kedudukan kita dengan Nabi Alaihi Salatu AS Nabi bersabda Al-mar'u ma'aman ahabbah yaum al-qiyamah Seseorang akan bersama dengan siapa yang dicintai pada hari Hari kiamat. Yang keempat Bulan syaban, bulan terangkatnya amalan Nabi ingin Amalan-amalannya semua amalannya diangkat dalam keadaan berpuasa. Salat kita saat kita berpuasa itu akan diangkat sehebat-hebatnya dibandingkan dengan salat kita tanpa berpuasa. Bacaan Quran kita saat berpuasa itu akan lebih hebat lagi. Sedekah kita tanpa berpuasa itu terkalahkan dengan saat kita berpuasa. Jadi minimal ini, tetapi pahami jamaah, puasa itu bukan hanya sekedar itu. Lihat seorang sahabat datang kepada Nabi Alaihissallatussalam, ya Rasulullah, Dullani ala amal, ada bihil jannah, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan, saya pasti masuk surga dengannya. Minta kepada Nabi ditunjukkan amalan yang dengannya dia akan masuk surga. Apa kata Nabi? Alaikab bisiyam, kamu harus berpuasa. Nabi beri ilmu ini sahabat terima. Ya. Tapi sahabat ini tidak puas. Minta amalan lain lagi. Ya Rasulullah, tunjukkan amalan saya masuk surga dengan. Kata Nabi, kamu harus berpuasa. Puasa lagi. Sahabat ini minta lagi. Kata Nabi kamu harus berpuasa, puasa lagi. Akhirnya Nabi mengatakan, la mislalah tidak ada yang semisal puasa. Tidak ada yang semisal ini. Lagi pula jamaah bulan Ramadan adalah bulan puasa. Kawan Syahidah Mingkum Syahrawal Yusuf, siapa yang melihat bulan Ramadan maka wajib berpuasa. Ini puasa terhebat, puasa paling luar biasa. Ini puasa terhebat, puasa paling luar biasa. Semenjak adanya syariat puasa, ini puasa Ramadhan ini untuk meraih kehebatannya maka apa? Perhebat mulai di bulan Sya'ban. Yang dengannya kita juga angkat amalan kita Kita mencontoh Nabi alaihissalatu wassalat Dan kita menjadikan apa? Amalan-amalan lain juga terangkat. Ditambah lagi kita selamat dari kelalaian Berpuasa Latih diri kita dengan puasa Ini amalan tak tertandingi Sampai-sampai Allah berfirman Kullu amal ibni Adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi semua amalannya anak cucu adam itu untuknya kecuali puasa puasa khusus betul-betul istimewa untuk saya saya sendiri yang akan membalasnya makna hadis ini banyak di antaranya kenapa puasa khusus untuk Allah sebab inilah amalan yang paling hebat mengantar kepada keikhlasan Kalau orang betul-betul jujur Berpuasa Sebab amalan yang lain Rici ini Puasa Eh, tidak dilihat Puasa itu tidak dilihat Makan sahur, itu makan sahur Bukan puasa, berbuka Itu berbuka, bukan puasa Puasa itu apa? Menahan Siapa yang tahu kita menahan? Siapa yang tahu kita tidak makan, tidak minum? Siapa yang tahu kita tidak melakukan hal-hal yang haram? Siapa yang tahu kita menahan dari hal-hal yang mengajak syahwat? Siapa yang tahu? Tidak ada kecuali antara kita dengan Allah SWT saja. Kalau solat, nah sini kita tahu. Bersedekah? Iya. Semua amalan kecuali puasa. Betul-betul murni hanya kepada Allah SWT. Perhebat amalan ini. Jadikan amalan ini jadi amalan paling luar biasa kita. Untuk menyongsong Ramadan. Yang ketiga. Nabi AS bersabda. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baiknya kalian adalah Lihat Yang paling baiknya kalian adalah Yang paling bermanfaat bagi manusia Yang paling bermanfaat bagi manusia Dan di sini urayannya sangat luas Mau melakukan amalan terbaik dan dengannya kita menjadi orang yang terbaik, maka lakukan amalan yang paling bermanfaat bagi manusia. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Lakukan amalan yang paling bermanfaat bagi manusia. Ada amalan yang paling bermanfaat bagi manusia dengan memberi makan. Paling bermanfaat. Apalagi saat Saat orang perlu Oh tidak ada yang kalah Saat banyaknya kelaparan Banyaknya kemiskinan dan ada yang bisa kalahkan manfaat Sampai-sampai para malaikat terdekat Malaikat terdekat di sisi Allah Yang paling dekat di sisi Allah Itu apa? Bertengkar Bertengkar terhadap ini, memberi makan bertengkar dalam apa? dalam kehebatannya keluar biasaannya ini memberi makan dan lihat jamaah diantara amalan yang Allah betul-betul mudahkan kita di bulan Ramadan Allah mudahkan kita di bulan Ramadan apa itu? amalan memberi makan Iya tawsanna gigilina. Saya pun na rumalang. Eh baru sampai pemberitaan dari pengurus masjid jadwal hari Rabu insyaallah. Akan ato itu insyaallah. Pala sannagigilina. Saya pun na rumalang. Eh apa buka to Padahal kekirin. Kenapa? Ramadhan itu bulan istimewa. Allah inginkan kita dapat rahmat. Itu artinya jamaah. Memberi makan itu amalan sangat istimewa. Kalau kita bisa lakukan sebelum Ramadan. Kalau kita bisa lakukan sebelum Ramadan. Maka memberi buka. Memberi sahur. Memberi makanan di bulan Ramadan. Akan menjadi memberi makanan paling hebat. Memberi makan itu jamaah. Hebatnya manfaatnya. Iya sampai-sampai memberi makan binatang juga bisa mendapatkan manfaat besar pernah baca hadith orang yang berzina diampuni dosanya karena memberi minuman seekor anjing minuman saja itu. itu pun bukan dia yang punya minuman, sumur umum ada pelacur, kehausan Dapat sumur, turun ke sumur Minum Setelah minum, naik dia ke atas Sampai di atas Dia lihat seekor anjing Kongkong -kong. Anjing kehausan Hai. Dia lihat Muncul sifat rahmah Muncul sifat kasih sayang Padahal anjing ini tapi muncul cipat rahmat. Ainda tega dia biarkan itu anjing. Dia buka sepatunya. Turun. Dia buka sepatunya. Dia isi. Baru dia gigit. Naik ke atas. Napa Apa kata Nabi? Allah ampuni dosanya dengan sebab itu. Ini anjing jemaah. Ini anjing ini. Air. tapi dapat terus bagaimana lagi kalau kucing misalnya terus bagaimana lagi kalau ayam yang kita pelihara yang memang kita pelihara terus bagaimana lagi kalau anak istri kita yang kita kehidupan itu jangan tanyakan pahalanya Sangat luar biasa itu Beramal dengan amalan seperti itu Amalan paling bermanfaat Ingat jamaah Sedekah paling afdal Sedekah paling besar pahalanya Adalah sedekah kepada keluarga terdekat Anak, istri, orang tua, atau tua Itu sedekah paling hebat Kita semangat menyumbang masjid, menyumbang ini, menyumbang ini. Tapi jika lupa itu tuan tak, sedekah itu cacat. Cacat itu sedekah. Itu seperti orang apa? Semangat solat sunnah, semangat solat sunnah. Eh, tapi tidak sembain subuh. Apa artinya? Sedekah sama orang tua wajib. Fardu'ain. Berdosa kalau tidak. Kalau kita mampu. Sedekah sama anak istri. Wajib. Fardu'ain. Miliki amalan ini. Menyambut Ramadan. Maka apa? Kita akan semakin dimudahkan. Kalau puasa. Mengangkat amalan sehebat-hebatnya. Maka ketahui jamaah. Bersedekah itu. Amalan yang paling melancarkan semua urusan. Ada urusan susah, susah, susahnya urusan. Banyak sedekah, tembus itu, ringan itu. Banyak sedekah. Sampai-sampai kalau mau, rezeki, rezeki kita dihamparkan sehebat-hebatnya. Kata Nabi, bersedekah. Dalam bentuk silaturahim Mau umur dipanjangkan Sehingga umurnya masya Allah Walaupun singkat misalnya Tetapi seperti umurnya orang ribuan tahun Dijadikan berberkah Atau maknanya umurnya betul-betul dipanjangkan Kata Nabi Sedekah silaturahim Jadi Perubah cara sedekah kita. Lihat anak istri kita, siapkan. Lihat keluarga kita, siapkan. Lihat orang tua kita, kasih. Eh, punannya ingjat bilak bina, ayah. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu paling baik sebab paling bermanfaat. Ada juga orang dia menjadi orang paling bermanfaat dengan apa? Dengan ilmunya. Dia menjadi orang paling bermanfaat. Karena apa? Ilmunya. Kalau memberi harta dapat kebaikan besar. Bisa jadi orang paling bermanfaat. Memberi ilmu itu lebih bermanfaat lagi. Memberi ilmu. Memberi nasihat. Menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Menyampaikan hadith-hadith Nabi. Dengan cara yang benar. Dengan niat yang ikhlas. Sesuai dengan petunjuk. Yang disampaikan benar. Dengan cara yang benar. Di waktu yang tepat iya, Dalam keadaan hati siap menerimanya Maka betul-betul akan sangat bermanfaat Jadi manusia paling bermanfaat Dengan cara seperti ini Ada juga dia jadi paling bermanfaat Kenapa? Karena kedudukannya Dia misalnya Ketua eh, Ketua RT atau ketua rw, Atau ketua pengurus masjid. Atau lurah. Atau camat. Atau bupati. Dia pemimpin. Dia pemimpin. Dan Masya Allah. Program-programnya. Program-programnya. Betul-betul program yang memberi manfaat kepada bawahannya. Maka tidak ada yang lebih baik dari amalan ini Tidak ada yang lebih baik dari ini Sebab itu amalan paling bermanfaat Amalan ini eh, Amalan ini eh, Memberi manfaat Manfaat terbesarnya Adil dia Adil dia terhadap bawahannya Adil dia sama bawahannya Ini gajimu kamu Segini Adil Tidak mungkin dia kurangi Tidak mungkin terlambat Adil dia Bahkan apa? Lebih dari itu Saya ada kelebihan ini Ini saya kasih tambahan untuk kamu Bukan aturan tetapi Saya ada kelebihan oh, Maka yang seperti ini pemimpin keadilannya sangat luar biasa Yang seperti ini jamaah Menjadi amalan yang bahkan bisa mengalahkan Salatnya orang, puasanya orang. Ini perhatikan ini amalan seperti ini. Nih. Tujuh, tujuh kelompok yang mendapatkan naungan khusus di akhirat, di saat tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang pertama yang Nabi sebut? Imamun Adil pemimpin yang adil pemimpin yang adil eh mungkin pemimpin ini ya yeah, ndak bisa terlalu cepat datang ke masjid ndak bisa terlilit tetapi dalam hal kepemimpinannya sangat adilnya dia betul-betul masyarakat merasakan manfaatnya Weh bajikna yanu alhamdulillah yanin pimpin ki alhamdulillah. Weh tidak ada itu amalan paling hebat. Karena itu siapa yang diberi kepemimpinan. Mau menyambut Ramadan. Sambut dengan amalan terhebat ini. Dengan kepemimpinan yang seadil-adilnya. Sebaik-baiknya. tebar manfaat dengan ini. Dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu bersabda Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli Lihat hadis khairukum kata Nabi yang paling baiknya kalian adalah yang paling baiknya sama keluarganya dan saya kata Nabi adalah orang yang paling baik sama keluarganya istrinya, anak-anaknya, sikapnya, perlakuannya, eh. bagaimana dia beri anaknya, istrinya, bagaimana dia nafkahi, bagaimana dia sikapi, eh. dia jadi orang yang paling baik sama anak istri. Sambut Ramadan dengan amalan ini. Pulang ke rumah. Membuat orang rumah sangat menantikan kita Sebab mampu melihat kita ini Membuat anak-anak kita datang Eh datang bapakku, datang bapakku Jadi yang terbaik Saya biasanya pun nabati Nih-nih-nih-nih-rang eh. Saya pun nabati Eh agamu suy Kalau sekali dia Han kok Kalau yang terbaiknya kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, anaknya, keluarganya, maka bisa kita katakan yang paling jelek adalah yang paling jelek diantara orang yang solat, yang paling jelek diantara orang-orang yang bersedekah, yang terjelek diantara orang-orang yang sudah haji adalah yang paling jelek terhadap anak istrinya. Yang paling jelek dari orang-orang yang menghafal Quran Dari orang-orang yang belajar iya, eh, adalah yang paling jelek terhadap anak isteri Ini Nabi yang bilang Yang paling baiknya kalian Berarti kebalikannya apa? Itu berlaku kebalikannya Lebih umum lagi Nabi AS bersabda Afdalul mu'minina imana Ahsanuhum akhlaqa Orang beriman yang paling afdal imannya Orang beriman yang paling hebat imannya adalah Yang paling indah akhlaknya Yang paling indah akhlaknya Dalam sebuah hadith Nabi memahamkan kepada kita Itu akhlak jamaah Kadang mengantar ke derajat-derajat derajat tertinggi di surga Sementara tidak bisa dilakukan oleh solat kita Salat kita, puasa kita Tidak bisa mengantarnya Akhlak yang bisa mengantarnya Budi pekerti bisa mengantarnya. Ada orang karena budi pekertinya Akhlaknya Tutur katanya yang baik Pergaulannya yang baik Terhadap keluarganya, anak istrinya Terhadap tetangganya, terhadap sahabatnya Maka apa? Dia menjadi orang yang paling baik Paling hebat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Coba cermati hadith ini Hadits yang dirawatkan oleh Imam Muttermedi disahihkan oleh Al Albani rahimahullah taala dari Sahabat Abdullah bin Amr Nabi Allahissalam bersabda, "Khairul khairul ashab in Allah, khairuhum di sahibi, w khairul jirani in Allah, khairuhum di jarih. Khairul ashab, Sahabat Sahabat yang terbaik in Allah di sisi Allah." Perhatikan, bukan di sisi manusia ini Orang yang bersahabat Yang dengan persahabatannya dia menjadi orang yang paling baik di sisi Allah SWT adalah Khairuhum bisahibi Yang paling baiknya terhadap sahabatnya Wah khairul jirani indah Allah Sebaik-baik orang yang bertetangga di sisi Allah SWT adalah Khairuhum lijari yang paling baik sama tetangga Kita punya tetangga. Samping rumah, kiri kanan, belakang atau di depan. Dua tiga rumah, sampai sepuluh sebelas rumah. Masih tetangga paling dekat namanya. Sebagian ulama menyebutkannya sampai empat puluh rumah. Masih tetangga. Apalagi yang paling dekat. Siapa yang paling baik sama tetangganya Maka ini orang yang bertangga Paling baik di sisi Allah Coba lihat bagaimana Islam ini mengantar apa? Amalan terbaik dalam bertetangga Punya sahabat, punya teman Teman-teman akrab Ya sama-sama ngopi Sama-sama kerja Sama-sama ini Sahabat Yang paling baik dalam bersahabat di sisi Allah adalah Yang paling baik terhadap sahabat dan sebaik-baik orang yang bertetangga, sebaik-baik orang yang bersahabat, sebaik-baik baik terhadap keluarganya adalah yang memperhatikan agama anak istrinya, agama tetangganya, agama sahabatnya. Dia ajak anak istrinya, dia ajak sahabatnya, dia ajak tetangganya. Kalau dia pemimpin, dia ajak rakyatnya untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbaik Yang menegakkan Al-amru bil-ma'ruf Wal-nahyu anil munkar, Kuntum khaira ummah Ukhrijat linnas Ta'muruna ta bil-ma'ruf Watanhauna anil mungkar Watu'minuna billah Kalian kata Nabi adalah Khaira ummah Ummat yang terbaik Perhatikan kalimat terbaik ini kita jadi umat yang terbaik. Apa sifat dari sifat utamanya? Ta'muruna bil-ma'ruf. Mengajak kepada yang ma'ruf. Mengajak kepada yang ma'ruf. Supaya anak kita, keluarga kita, sahabat kita mengajak kepada yang ma'ruf. Kepada petunjuk Quran dan Sunnah. Kepada petunjuk Quran dan Sunnah. Kepada keimanan, kepada ketuhidat. Iya. Wa tanhauna anil munkar. Dan mengajak supaya meninggalkan kemungkaran Meninggalkan kesyirikan Meninggalkan kekafiran Meninggalkan kemunafikan Meninggalkan bid'ah. Sebab itu perkara yang paling mengerikan Mengajak mereka agar supaya jangan meninggalkan solat Jangan melakukan kebaliman Jangan minum dan seterusnya Siapa melakukan perkara ini Maka dia yang terbaik terhadap anak istrinya Yang terbaik terhadap keluarganya Yang terbaik sama sahabatnya masuk di dalamnya apa? sering memberi, sering membantu, iya, eh, memberi perhatian, menasihati. Masuk di dalamnya apa? bertutur kata yang baik. Iya. Eh, dan di antara kebaikan yang terbesar adalah mendoakan mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ini beberapa ilmu. Iya, eh, supaya menjadi yang terbaik. Ada banyak ilmu. Khairukum mantala umuruh Wahasuna amali Misalnya, yang paling baiknya kalian adalah Yang panjang umurnya Sementara amalannya Terbaik Itu yang paling baik Panjang umur Amalannya terbaik Yang sangat berbahaya Kalau dikasih umur panjang Sementara Rusak amalannya Sangat berbahaya sehingga tiap hari adalah apa? tiap hari adalah apa? tiap hari adalah tambahan dosa. tiap hari adalah tambahan dosa. ini sedikit. terlihat dari sedikit yang terungkap ini ternyata amalan itu ada yang berhubungan dengan Allah, ada yang berhubungan dengan sesama manusia. ternyata amalan itu ada yang merupakan prinsip-prinsip, ada yang merupakan ucapan, ada yang merupakan perbuatan-perbuatan, ada yang menggunakan badan, ada yang menggunakan harta. Ternyata amalan itu ada yang dilakukan di waktu ini. Ada yang dilakukan di waktu itu. Seluruhnya akan menjadi yang terbaik kalau. Ini penutup. Semua amalan ini akan menjadi amalan yang terbaik kalau. Terpenuhi dua hal ini. Ikhlas hanya kepada Allah. Yang kedua, di atas petunjuk Allah SWT melalui Nabi dan Rasul. Solat akan menjadi amalan terhebat Tiada tandingannya Kapan? Ketika ikhlas hanya kepada Allah Di atas petunjuk Allah melalui Nabi dan Rasulnya Puasa akan menjadi amalan terbaik Terhebat Demikian semua amalan akan menjadi amalan terbaik Terhebat ketika ikhlas Di atas petunjuk Allah SWT Mana dalilnya? Tabarakalladhi Biyadihil mulk Wa huwa ala kulli qadir Alladhi khalaqal wal haya Ayyukum ahsanu Allah Yang maha besar, maha mulia, maha agung itu Lihat Akhir ayat Dia yang mencipta kematian dan kehidupan dia beluakum Untuk membalak kalian Menguji kalian Ayyukum ahsanu amalak Siapa di antara kalian yang ahsanu? Perhatikan ahsanu amala. Bukan hasanun amala. Tapi ahsanu. Kalau hasan baik amalannya, tapi kalau ahsan yang paling baik amalannya. Ternyata yang Allah inginkan dengan adanya hidup dan mati Ternyata yang Allah inginkan dengan kehidupan yang Allah beri kepada kita adalah Supaya kita beramal dengan amalan yang paling ahsan Para ulama menafsirkan Apa amalan yang paling baik Akhlasu yang paling ikhlas Wa aswabu dan paling tepat di atas petunjuk Paling tepat di atas petunjuk Paling ikhlas itu yang paling baik Paling tepat diar sepetunjuk itu yang paling baik. Sambut Ramadan dengan amalan ini. Keikhlasan yang terus memuncak semakin hebat. Dan petunjuk ie Nabi alaihi wasallam. Semoga bermanfaat saya tutup dengan mengingatkan diri saya dan kepada jamaah bahawa bagaimanapun hebatnya upaya kita beramal Jangan lupa satu ini yang menjadi kuncinya. Minta kepada Allah supaya kita dibantu. Mohon kepada Allah supaya kita dibantu. Pasrahkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah dalam solat kita, dalam puasa kita, dalam sedekat kita, dalam semua amalan kita. Pasrahkan kepada Allah agar supaya berhasil dan mendapatkan kebaikan terbesar. Sebab Allah menjamin wa may yatawakkal 'ala Allahi fa Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah jamin. Pasrahkan kepadanya. Jadi, bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi bagaimana ibadah kita kepada Allah, kita tawakkalkan kepada Allah pula keberhasilannya. Ini dua. Ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, Ya Allah, kami beribadah. Bukan sampai di situ. Lanjutkan. Wa Dan hanya kepadamu, Ya Allah, kami minta tolong. Minta bantuan. Dan berpasrah diri. bertumpu hanya kepadamu. Dan jangan lupa. Untuk doa ini. Dan untuk kepasrahan ini. Jangan lupa. Membaca dalam setiap akhir solat kita. Apalagi solat lima waktu. Baca sebelum salam. Allahumma A'inni Ala dikrikah Wa syukrika, Wa husni ibadati Ya Allah, hanya kepadamu saya meminta Tidak kepada selainmu A'inni, bantu saya ya Allah Ala dikrikah Untuk senantiasa mengingat engkau Berdikir kepadamu Wa syukri Untuk senantiasa bersyukur kepadamu Wa husni ibadati Dan untuk memperindah ibadah kepada kamu. Banyak berdoa jemaah. Dan berdoa itu amalan yang paling Allah cintai. Mau memperhebat amalan menyambut Ramadan, perbanyak doa. Mana dalilnya? Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisa syai' akrama 'alallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Akramah Yang lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Minat doa Mengalahkan doa Tidak ada yang kalahkan doa Tidak ada yang kalahkan doa Karena itu, mau memperbanyak amalan Diangkat ke atas, perbanyak doa Kapan? Kapan dan dimanapun Setiap saat Perbanyak doa, setiap saat apalagi doa-doa hebat rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbighfirli waliilmu'mini waliwalidayya walilmu'minina walmu'minat yawma yaqumul hisab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana mana jappa sambil minum-minum santai-santai berdoa apalagi kalau memang waktu-waktu hebat berdoa Antara azan dan kaumat, oh, perbanyak doa di situ. Saat sujud, oh, perbanyak doa di situ. Sebelum salam, ini dibaca. Allahumma'i'innya ala dikrika wa syukrika wa husni ibadat. Dan perbanyak doa di situ. Saat berbuka puasa, saat turunnya hujan. Sepertiga malam terakhir, di Jumat sore. Saat melakukan perjalanan, perbanyak doa di waktu-waktu seperti ini. Maka kita akan menjadi manusia terbaik, manusia termulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekaligus akan apa menjadikan amalan-amalan yang lainnya menjadi amalan yang terbaik. Lebih rangkurnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahuwataala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikuti mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Dan semoga kita diberi petunjuk untuk bisa melakukan amalan-amalan ini menyambut Ramadhan dan insya Allah kalau kita diberi petunjuk untuk melakukan itu itu tanda bahawa kita mau merubah diri itu tanda bahawa kita mau kembali kepada Allah SWT. itu tanda bahawa kita mau beristighfar bertobat kepada Allah sewajib-wajib amalan untuk masuk ke Ramadhan adalah memperbanyak istighfar Semoga bermanfaat. Allahumma fi wa wa al -kulub, wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh. Thank uh you. -huh.